bersih itu sehat Kita semua sudah orang Islam Walaupun anak-anak sekolahan ya Sudah pasti begini, Kita harus kuasai, kita harus tahu Dan hafal semua Doa-doa bersuci Karena itu adalah kunci kehidupan kita Dalam yang kita lakukan Setiap hari Jadi yang namanya Kesehatan, yang namanya bersuci Bukan hanya untuk Kita mau salah kita mau beribadah Tapi setiap hari kita harus lakukan yang namanya bersuci. tapi dalam mencegah kesehatan. Contohnya bagi kita anak-anak sekolah, hari, dianjurkan setiap hari itu kita bersuci gigi. Kemudian dianjurkan kita biar tidak kalau bersekolah misalnya atau tinggal di rumah atau hari Minggu kapan lagi kalau mau datang sekolah, dalam setiap hari itu kita harus minimal mandi dua kali dalam satu hari supaya kita sehat. Kemudian kalau misalnya kita mau ke sekolah harus kita yakin bahwa semua pakaian barang kita sudah bersih, pakaian sudah bersih, Sepatu sudah bersih, sampai di sekolah. Dan eh, kemudian tadi saya katakan, bosok jangan lupa berusaha dalam setiap hari Minimal satu kali bosok dalam setiap hari Kemudian, sampai sampai malah, Kita juga harus rajin Membersihkan tempat Ruangan Meja, bangku Makanya kita harus rajin menyapu. Juga di halaman sekolah harus kita rajin Membersihkan Karena itu adalah Kunci kebersihan kalau kita selalu berusaha untuk membersihkan diri, karena kita kembali bersama bahwa harus kita bersih dari kotoran. Apalagi yang namanya bersih itu harus kita mengerti harus kita terapinya. Berarti bersih adalah berarti bebas dari kotoran. Nah suci artinya bebas dan najis. Jadi mirip antara bersih dengan suci. Kalau suci berarti sudah bersih. Ya, kalau tidak selamanya bersih itu suci. Nah kalau sudah suci berarti sudah pasti bersih. Contohnya kalau bersih, misalnya bagian kita, bagian kita, bagian kita, kotor dengan kau diangkat, kau Terus kita ke sana, lagi. di kau air mendatangi air yang di, tidak bisa pakai sabun, pakai tidak bisa bersih, kalau yang mendatangi air, Kemudian, Bapak Jarang Membersihkan kalau hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, harus, apa harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, terkena harus, nah, Aturannya aturannya harus, harus, harus, harus, harus, harus, satu Dan 7 kali itu harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, Najis besar. Contohnya kalau terkena datang di Ada juga misalnya kalau membersihkan eh, najis besar, najis besar. Misalnya kalau lagi laki di puasa harus ya mandi wajib. Bagi perempuan, kalau misalnya datang kurang eh, hampir mandi wajib juga. Ada kurangnya itu. Dan paling yang paling menjadikan kalau kita bersih, bersinar dari Tanis, ya misalnya kita sudah uang air putih, air putih, air putih, air putih, air putih, air putih, air putih, air putih, air ini sudah sudah sudah sudah kalau kita mau karena waktu kita salah, kalau kita harus itu jadi masalah kita. Kalau tidak usah tadi makanya harus diangkat usai. Masih diangkat usai, jadi kita akan turun satu-satunya. Yang ini ini kelompok satu-satunya, kita salah. Kelompok kedua, ini ini tidak kuning. ini juga sudah diberikan saya. Kelompok satu, ketika kita diangkat dua, begitu. Kelompok dua, jadi kelompok tiga ini. Kursi gajah pertiga di orang. ya. Jadi, Ini yang itu tapi membaca apa? Ya. Oke, orang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 Bagi anak orang-orang islam Bukan hanya anak sekolah Tapi juga kita sekolah orang yang islam, islam Harus kita tahu semua Doa-doa Dijirikan -doa, saja ibadah Terutama doa bersuci Doa sembuh berulut Jadi kalau semua si orang lagi lagi Seperti ini Bacang-cari lain Cuman itu sembuh doa Yaitu Doa sembuh berulut Dan sembuh ya Kemudian Pajar dulu doang, sebelum so, berdoa. Baru kita lanjut. Tata, Tata cara berdoa. dituntut misalnya kalau sinus dibawa ruang-ruang tidak dituntut untuk besar sekalanya kecil ini tapi di kalian lihat tadi ini tesko makanya dia sebesar sekalanya ya. karena bentukkan caranya susulnya untuk membersihkan diri atau berburu pertama-tama itu dianjurkan membasuh dua tangan sampai sih dua tangan dulu ya yang pertama itu sampai bergerang begini itu begitu pertama ya, kalau sudah ini itu ya, itu akan ya, itu kamu sudah makan, itu di kita, asli yang ya banyak kali itu dengan sempurna yang sampai kita bersihkan dengan sempurna sempurna jadi sini jadi kita supaya bisa yang masak dan terima Nah, bisa sambungnya, kalau, kalau bisa jadi sambungnya, kalau bisa jadi sambungnya, jadi sambungnya, tidak kira, nah ya jika kita jauh -jauh lagi, kalau lagi, jadi sampai ini, ini, yang kemudian tangan, dan ujung di buku, sampai ini, tapi ya, ini, siku ya, di dua, dua udah langsung semua, mah mana kemudian kamu sakit apa jadi pakai kepala ini bisa nggak terbaik tapi saya bisa begini tapi ini sak bosi sak kalau ya aku di begini begini saya orang tadi rasa kalau dia saya gubuknya begini tapi kalau orang itu harusnya sak si pusak kenal makanya jadi tempat-tempat ini dikit dikit antara, tempat-tempat yang lain karena kamu harus itu kau terpaksa punya rasa kalau jadi dari bisa lagi-balik lagi, Karena itu saya kan begini Jangan sebenarnya Namun kalau misalnya begini, kesal, kesal sampai paling kita sampai Tapi kita sampai Ya seperti itu dan Kemudian Dianjurkan Mempasuk Dalam jadi barangkali ini harus kita bersihkan ini, biarpun mestinya terkena debu apa bukan najis, harus kita bersihkan kalau kita berurusan ini doanya. Harus kita yakin, harus kita sampai sabu kiri. Jadi petinggi kita ini doa harus kita coret-coret yang begitu berjilid supaya jangan ada kotoran di bagian pelan, di bagian inder, di bagian darah. Tidak terlalu lama kemudian saja kelihatan dibersihkan harus kita bersihkan ini. Seperti ini, merenjak. Ada ini. Tentunya. Ini pertama-tama. Aturan ini adalah cara membuatnya membersihkan diri. Tadi yang membersihkan diri. Seperti tadi yang saya katakan ini. Harus apa kotoran yang kita air mereka air. Air mengetahui kotoran disiram. ini. Kira-kira ini contohnya. Ini caranya bersuci ya kita berlutut ini ini contohnya ini seperti itu tentunya berkira, kemudian diajarkan buat semua kaki sabutnya mata kaki biar kaki kita ini namanya mata kaki yang di bawah yang ada biji jalan itu di atasnya ini kalau kita banyak bisa sendiri cari kalau ini, secara umum dikatakan bahwasanya harus di Kaki, sambungan mata kaki, artinya di atasnya ada kaki. Jadi, saya tidak menyimpulkan bahwa saya di sekitar kelenjar mata kaki itu baru kita bisa yakin bahwa saya sudah sempurna. Selanjutnya, kita sudah Sel selesai sempurna -sel -sel doa. Cara kita cari kaki kecil makanya diatur dalam dan diatur lama agama itu ini dimuliahkan oleh Allah, dimuliahkan oleh Nabi karena ini selalu diunjukkan untuk hidup sehat setiap hari dan ada turunnya, itu ada turunnya diunjukkan selalu bersih, selalu dibersihkan diri baik tempat, pakaian, dan lain-lain jadi kita tidak merasakan salah jangan jujur untuk bersihkan diri, kalau lain kalau mau berada, kalau mau beriman makanya perintah untuk berurut, walaupun kita tidak, misalnya, Ternyata saya katakan walaupun kita tidak akan salah, jangan kita bersihkan diri, tapi kalau khusus pada saat yang salah berurut walaupun kita bersih, kita sudah mati misalnya, jangan jujur kalau itu, kalau kita mau salah ya seperti itu yang mungkin tapi di sini pembelajaran kita mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi dan menjadi pedoman buat anda semua sebagai orang Islam sebagai anak, anak sekalian dan bisa terlaksana terakhir dalam di setiap hari ini harus kita lakukan, harus kita laksanakan setiap hari. Makanya dikatakan penting, penting sekali kita tahu aturan dan kita hapus semua doa-doa suci. Karena saya mengatakan bahwa bersiul adalah sebagai dari padepokan. Itu kan secara umum bersiul adalah sebagai dari padepokan. Tapi kalau secara khusus, makanya diajukan untuk kalau kita membelang melakukan masalah untuk, ya, ada semua bagi orang Islam. Itu, saya jaka, perhatian, Mudah semua ini yang saya ajarkan semua semua kawan semua dalam hidup dan hidupmu Alhamdulillah warahmatullahi